Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memasukkan api aslinya ke dalam kompor. Sufu mengikuti dan fokus pada Ye Chen, meski tertidur di kursi. Berdengung. Semua herba habis terbakar karena ada yang salah dengan penyempurnaan inti. Melambaikan kepala, Ye Chen melanjutkan. Dia menghabiskan semua ramuan yang tersisa tetapi hanya memurnikan tiga inti pengisian bahan bakar selama satu hari. Bocah itu membuat kemajuan begitu cepat. Su Fu mengagumi bakat Ye Chen. Su Fu menggunakan lebih dari sembilan puluh bagian herbal roh untuk memurnikan inti pengisian bahan bakar pertamanya, tiga kali lebih banyak dari milik Ye Chen. Bahkan Dan Chen akan dikejutkan oleh bakat Ye Chen. Su Fu menyeringai. Lelah? Ye Chen pingsan di samping kompor, terengah-engah. Tiga inti? Ha, ha, dia memegang inti-inti itu dengan senang hati, berharap kemajuan setiap hari, karena tumbuh menjadi alkemis top tidak mungkin. Apakah kamu merasakan perubahan jiwamu? Su Fu bertanya dan beringsut ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangguk, jiwaku menjadi lebih kuat saat penyempurnaan inti berlangsung. Selain itu, aku juga mendapatkan kedamaian batin. Kamu tidak sebodoh itu. Tetua Sektesu, apakah kamu memiliki inti yang digunakan untuk memelihara jiwa? Ye Chen menggosok tangannya dan terkikik. Aku punya, tapi itu milikku. Jika kamu menginginkannya, kamu pergi untuk memperbaiki dirimu sendiri. Aku tidak punya resepnya, Ye Chen menatap Su Fu, matanya berbinar. Su Fu meliriknya dengan marah, mengambil sebuah buku kuno dan memberikannya padanya. Ye Chen bergegas mengambilnya. Setelah memindai, dia menyadari inti jiwa dengan metode penyempurnaan yang rumit juga merupakan satu pola, dan berperingkat sedikit lebih tinggi daripada inti pengisian bahan bakar. Jangan tunjukkan resepnya kepada orang lain. Su Fu memperingatkan Ye Chen, resep sangat penting bagi alkemis. Ingat itu. Jadi begitu. Ye Chen menunduk dan berkonsentrasi membaca resepnya. Tidak usah buru-buru. Su Fu menarik dirinya, pergi ke aula dalam dan meninggalkan token untuk Ye Chen. Jika kamu kekurangan ramuan roh, ambil saja token saya dan pergi ke taman ramuan roh untuk memetik. Luar biasa. Ye Chen memegang token dengan mata menyala-nyala. Itu adalah izin. Dia pergi ke Spirit Herb Garden dengan token malam itu. Tidak perlu baginya untuk diam-diam dengan izin itu, dan dia bisa memetik semua tumbuhan yang dia butuhkan. Ah, oh, ah, oh. Tidak lama setelah kedatangannya di taman, rintihan seorang wanita menyebar dari pavilion sama seperti dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Ye Chen terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya. Vokalisasi seksual yang melekat di telinganya mengingatkannya pada malam indah yang dihabiskan bersama Chuling di hutan binatang iblis dan mengalihkan perhatiannya dari misinya. Dia mengatur pikirannya dan terbatuk. Semangat muncul di pavilion, ayo, pakai baju! Murid laki-laki bernama Lisan Mondarmandir dengan ikatan bajunya terbuka. —Kamu butuh bantuanku, Lisan pura-pura tenang, bertanya. Tetua Sektesu memintaku untuk memetik ramuan roh. Ye Chen menunjukkan token Sufu. 162. Oh, jadi begitu, Lisan langsung berubah menjadi penjilat seolah-olah melihat Sufu saat mengarahkan pandangannya pada token. Silakan lanjutkan bisnismu sendiri, Ye Chen menghargai waktunya dan langsung pergi ke taman dengan token di tangan. Berhektar-hektar tumbuhan roh bersaing demi kecantikan, energi vital berputar di sekitar mereka. Dia mengeluarkan resep dari bahan bakar dan inti jiwa dan mulai memetik tumbuhan sesuai dengan resepnya. Kali ini, dia seperti seorang perampok menuai tanaman obat dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Lapangan yang dilaluinya tandus. Berdengung. Api sejati bergetar di lautan ramuannya saat dia berjalan. Aku lupa itu. Dia bergegas untuk bangkit dan melihat ke suatu arah. Api sejatinya berkedip ketika dia berada di sini terakhir kali. Terbukti dengan sendirinya, beberapa harta ada di taman. Dia tidak memeriksa karena waktu yang terbatas, tapi sekarang dia bisa menyelidiki apa itu. Dia pergi ke arah tanpa memetik ramuan roh. Tidak sampai sudut taman yang paling dalam, dia berhenti. Di depannya tidak ada jalan selain jurang maut. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia panik dan menarik pandangannya, karena kedalaman yang tak terduga hampir menghabiskan jiwanya. Tidak bisa terbang, dia tidak pernah bisa turun. Seharusnya di bawah tebing, dia berbisik sambil melihat sekeliling. Inilah perbatasan Sekte Heng Yue Dan. Bahkan para kultivator di tahap roh virtual menemukan kesulitan untuk terbang di atas pegunungan. Selain itu, Izin khusus ditetapkan di sini, dan pembudidaya dari sekte persaingan tidak sebodoh itu sehingga mereka masuk dari tempat ini secara diam-diam. Apa yang ada di bawah gunung di bumi? Ye Chen mengelus dagunya dan melemparkan satu batu ke bawah. Tidak ada gema yang terdengar setelah seperempat. Berdengung. Berdengung. Api sejati berosilasi dengan keras. Berhentilah berkedip, aku tidak bisa turun. Dia mengulurkan tangannya, turun sendiri. Tanpa diduga, api aslinya melompat keluar dari tubuhnya dan bersinar di bawah gunung seperti seberkas cahaya kemasan. Kamu benar-benar turun, api yang sebenarnya menghilang di luar pandangannya sebelum dia mengetahui apa yang terjadi. Dia, tanpa daya, membungkuk di atas tebing dan melihat ke bawah, tetapi hanya melihat awan berkabut, apalagi api aslinya. Itu tidak kembali setelah waktu yang lama. Pergi, Ye Chen sepertinya mendengar sesuatu. Tapi dia tidak yakin apakah itu berasal dari bawah tebing, atau kosmos yang mendung. Mungkin dia salah dengar. Segera cahaya kemasan berkilauan di bawah gunung. Itu kembali, matanya berbinar. Set. Api menyelinap ke lautan obat mujarab Ye Chen. Itu tetap diam di sana dan tampak putus asa. Terkadang gemetar ketakutan. Apa yang ada di bawah tebing? Dia menatapnya dengan takjub dan menemukannya tidak dalam kondisi untuk pertama kalinya. Api sejati tidak dapat mengetahui apa yang ditemukannya di bawah tebing meskipun kecerdasan spiritualnya. Melirik ke tebing, dia harus berbalik dan pergi dengan putus asa. Dia memetik banyak ramuan roh dengan tas penyimpanan di tangan, dan berjalan keluar dari taman ramuan roh sampai tas itu penuh, menyenandungkan lagu dengan menyenangkan. Mata virtual besar di bawah tebing muncul. Tapi itu menghilang dalam waktu singkat. 163. Fajar ketika Ye Chen kembali ke Spirit Core Pavilion. Dia duduk di samping kompor dengan tas penyimpanan penuh di lengannya dan mulai memahami resepnya. Saat matahari terbit di langit, Su Fu berjubah berjalan keluar dari dalam. Pagi, tetua Sektesu. Ye Chen bergegas menyambutnya dan menggosok tangannya, cekikikan, kapan kamu akan menunjukkan kepadaku bagaimana cara memperbaiki inti jiwa? Kamu bisa melakukan eksperimen dengan ramuan roh. Ye Chen menggerakkan bibirnya, dan mendesah bahwa jika dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, banyak tumbuhan akan terbuang sia-sia dan kemunduran bertemu. Aku pergi ke sekolah batin hari ini. Tunggu aku kembali. Su Fu pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Ye Chen mengutuk diam-diam. Dia mengumpulkan resepnya dan memasukkan api aslinya ke dalam kompor setelah menenangkan diri. Apa yang dia sempurnakan bukanlah inti jiwa tetapi inti pengisian bahan bakar yang dengannya dia ingin melatih keterampilan penyempurnaannya. Menggambar pengalaman dari tiga inti pengisian bahan bakar, dia menjadi lebih mahir dan lebih sedikit gagal. Su Fu tidak kembali sampai senja. Selama periode ini, Ye Chen menyempurnakan tiga inti pengisian bahan bakar dan membuat kemajuan meskipun kualitas intinya tidak tinggi. Menyaring. Saat dia meraung dengan lembut, inti keempat akan muncul. Namun, intinya meledak. Dia terlalu cemas untuk mengendalikan api dengan baik. Bang, kompor bergetar dengan bunyi gedebuk menyebar dari dalam. Aduh. Kekuatan itu mendorong Ye Chen mundur dan kepalanya berdengung kesakitan. Kehebohan itu mengejutkan Qi Yue dalam latihannya yang dekat dan dia bergegas keluar dari aula samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Sambil berteriak, dia melemparkan pandangan marah dan kasar padanya tidak hanya karena kenyaringannya tetapi juga karena kemarahan yang disebabkan oleh Su Fu membuat Ye Chen dan dia menjadi pasangan. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya. Aku memperingatkanmu, sebagai pekerja tugas, jangan menyentuh benda lain. Dia menjawab dengan dingin. Ye Chen tercengang dan menyadari bahwa Su Fu tidak memberitahunya mengapa dia ada di sini. Dan dia salah mengira Ye Chen sebagai pekerja rumahan. Dia merangkak dari lantai tanpa penjelasan. Om! Um, Qi Yue melihat sekilas token hijau dengan karakter inti di atasnya dan mengenalinya sebagai token Sufu pada pandangan pertamanya. "Di mana kamu mendapatkan tokennya?" dia berteriak dan menjentikan tatapan dingin pada Ye Chen. "Tetua sekte Su memberikannya padaku." "Pembohong." Qi Yue menghunuskan pedang rohnya dan meletakkannya di bahu Ye Chen. "Tuan tidak pernah meninggalkan token itu kepada siapapun, bahkan kepadaku. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu?" Ye Chen menggosok alisnya. "Apakah kamu mencurinya dari Tuan?" Pedangnya mengarah ke tenggorokan Ye Chen. Ki Yue, saat suara berat datang dari luar, Su Fu kembali. Menguasai. Dia bergegas mengambil pedangnya dan membungku dengan tangan terlipat di depan, melirik Ye Chen di belakangnya, dia berperilaku diam-diam di sekitar kompor dan mencuri tokenmu. Diam-diam, tidak, aku tidak melakukannya. Jangan membela dirimu sendiri, aku melihat semuanya. Cukup, Su Fu menjawab dengan suara yang dalam dan menoleh padanya, aku memberikan tanda itu padanya. Tuan, mengapa kamu? 164. Aku memintanya pergi ke Spirit Herb Garden untuk memetik ramuan spirit. Dia bukan pekerja rumah tangga, tapi seorang alkemis. Al, alkemis, Qiyue tercengang seperti yang diharapkan Ye Chen. Dengan ekspresi yang tak terlukiskan, dia menatap Su Fu dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Dia tidak tahu Ye Chen datang ke sini untuk penyempurnaan inti dan mengira dia adalah pekerja rumah tangga sejak awal. Sekarang dia menyadari mengapa Su Fu ingin menjadikan Ye Chen pacarnya. Menikmati status sosial yang tinggi, alkemis disukai oleh semua sekte dan klan. Meskipun basis kultivasinya rendah, Ye Chen, anak laki-laki ini, akan menjadi alkemis luar biasa dari kerajaan Chu besar dalam waktu kurang dari puluhan tahun. Sekte tua, ini tokenmu. Ye Chen memberikannya kepada Su Fu dan menggosok tangannya, terkekeh, kapan kamu akan menunjukkan kepadaku bagaimana cara memperbaiki inti jiwa? Su Fu mengangkat alisnya, mengelus kumisnya dan berseri-seri, aku bisa menunjukkan metodenya tapi kamu harus lulus ujianku. Tes, Ye Chen menatapnya dengan heran. Kalahkan Qi Yue, Su Fu meliriknya sekilas. Dia mengerutkan kening dan tidak mengerti maksud Sufu. Sebagai seorang kultivator di tahap yang sebenarnya, dia bisa mengalahkan hampir semua murid dari sekolah luar, apalagi Ye Chen di tahap kondensasi Ki. Dia menganggap Sufu sengaja mempersulit Ye Chen, yang tidak bisa lulus ujian. Sekte tua, apakah kamu serius? Mata Ye Chen berbinar. Tentu saja. Bagus. Ye Chen mundur 4-5 Zhang, dan memutar tubuhnya, darahnya melaju kencang seolah mendidih. Saudari bela diri senior Ki, tolong. Dia meregangkan tubuhnya dan menghunus Crimson Cloud Sword. Menguasai, Yue menoleh ke Su Fu, alisnya merajut. Su Fu mengelus kumisnya dengan senyum yang dalam dan mengirim pesan kepadanya dalam hati, jangan memandang rendah dia. Alkemis tidak pandai bertarung. Selain itu, dia hanya mencapai tahap kondensasi Ki. Tuan, Anda melebih-lebihkan dia. Penampilannya menyampaikan informasi kepada Su Fu. Dia juga mendukung empat hingga lima Zhang dan merentangkan tiga jari ke Ye Chen setelah memantapkan dirinya, menjawab dengan dingin, jika kamu tidak akan dikalahkan dalam tiga gerakan, aku yang kalah. Kamu sangat percaya diri, Ye Chen menyeringai. Aku mampu, dia masih menjawab dengan kasar. Yue dengan cepat mengaitkan tangannya. Embusan angin segera terbentuk berpusat di sekelilingnya dan berubah menjadi bunga. Kepingan salju jatuh dan berkumpul menjadi dedaunan. Sungguh pemandangan yang luar biasa bahwa angin dan salju terjalin, bunga dan daun berjatuhan, dan cahaya yang indah berputar. Di seberangnya, mata Ye Chen setengah tertutup. Dia tahu mistik pasti luar biasa. Bunga berangin dan daun bersalju. Saat suara merdu terdengar, Yue menunjuk Ye Chen dengan jarinya. Angin terjalin dengan bunga, salju dan dedaunan bertiup di wajahnya. Dentang. Dia melambaikan Crimson Cloud Sword dan menerapkan formasi pedang tiangang untuk pertahanan. Bang. Bang. Meski lembut, mistik Kiyue tajam dan bahkan menciptakan percikan api saat menyentuh pedang. Betapa mistik yang luar biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengacungkan pedang. 165. Memotong. Memotong. Bunga angin dan daun salju menyerbu ke arah Ye Chen dan mengiris denyutnya. Kiyue menerapkan mistik dengan sangat baik. Sufu yang berdiri di tangga mengelus kumisnya, puas dengan muridnya. Qi Yue menatap Ye Chen. Sifat mistiknya yang luar biasa melelahkan dan mempermalukannya. Dua pemuda yang sombong, lebih baik mengempiskan kesombongan mereka, Sufu berbisik sambil menyeringai. Sungguh mistik yang aneh, menghindari dan bertahan, Ye Chen dikelilingi oleh bunga angin dan daun salju. Setiap kali dia membubarkan beberapa, yang lain muncul. "Kamu ingin mengalahkanku dengan mistik ini? Kamu meremehkanku," mencemooh, dia menjangkau dan menghilangkan bunga dan daun dengan pedangnya yang melambai. Dengan ketukan kakinya, dia bergegas ke arahnya. Saat Ki Yue mengguncang lengannya, bunga dan dedaunan yang mengambang menjebaknya lagi. Dan dia memang meremehkannya. Tiba-tiba, gerakannya berubah menakutkan. Dia bergerak cepat oleh ves virtual shadow, tertinggal di belakang bunga dan daunnya. Sungguh langkah yang misterius. Tidak hanya Ki Yue, tetapi juga Su Fu tercengang. Kakak bela diri senior, giliranku sekarang. Ye Chen melesat ke arahnya dan mengulurkan tangannya untuk menerapkan Rusing Thunder Palm. Saat embusan angin kencang bertiup, serangan kuat mengalir ke arahnya, yang seharusnya bukan milik seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi. Dia merajut alisnya. Meskipun tertegun, dia melambaikan tangan dan membuang telapak tangannya. Cahaya roh keluar dari tangannya dan mengenai telapak tangan Ye Chen. Ledakan. Guntur terdengar. Keduanya didorong kembali oleh kekuatan. Babak pertama berakhir imbang. Benar-benar aneh. Terkejut, Ki Yue menyadari arti kata-kata sufu. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan membidik alisnya. Mengetuk kakinya, dia mondar-mandir dan menarik jarak dua cundengannya. Jari awan. Tiba-tiba, dia merentangkan jarinya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Dia membuang Crimson Cloud Sword sekaligus. Bang! Denting logam, pedang dibelokkan dari jari Qi Yue. Dia memulai poin lain saat Ye Chen meluncur ke depan. Tanpa diduga, dia tidak menangkal dan ditusuk oleh jarinya di bahu dengan lubang berdarah. Namun, dia masih berkarir ke arahnya. Strateginya melampaui imajinasinya. Dia melambaikan tangannya lagi dan meraung seperti binatang buas. Tenang, Yue mengangkat lengannya untuk menghadapinya dengan nyaman, tetapi lututnya ditekuk ke depan pada saat yang bersamaan. Hampir bertarung, dia mengalihkan perhatian tangan lain untuk memblokir serangan lututnya. Tepat, Ye Chen tersenyum mengerikan dan mengubah strategi bertarungnya. Melolong! Melolong! Melolong! Teriakan muncul di pavilion dengan setiap gerakannya. Seperti binatang buas, dia menggunakan semua persendiannya sebagai senjatanya. Keterampilan bertarung jarak dekat yang kuat, Yue tercengang saat sibuk dengan serangan baliknya. Nak! Aku memandang rendah dirimu!" Su mengungkapkan keterkejutannya juga, ini pertama kalinya aku melihat rasa malu Yue dalam pertempuran. Ye Chen, aku tahu mengapa kamu bisa mengalahkan murid garis dari puncak renyang dan diang!" -"Ledakan! Ledakan!" Ye Chen bertarung lebih berani dalam pertempuran panas dan memaksa Yue mundur terus-menerus. Seperti tikus yang tenggelam, dia diinterupsi olehnya terlebih dahulu setiap kali dia mengaitkan tangannya dan kehilangan keunggulannya dalam pertarungan jarak dekat. 166. Ledakan! Dia dipukul dan dipukul di Monumen Batu sambil mondar-mandir, yang roboh. Memanfaatkan kesempatan, dia membelokkan telapak tangan Ye Chen. Laut hijau dan mata air jernih. Dia mulai menautkan tangan secara instan. Saat suara laut bergulung muncul, gelombang-begelombang muncul di belakangnya dan hampir menelan kompor raksasa. Dia menerapkan mistik superior jika kalah dalam pertarungan. Ye Chen mundur tiba-tiba, menghadapi gelombang yang bergulung yang jarang bisa dipertahankan oleh murid-murid dari sekolah luar. Api sejati, muncul. Api sejati muncul saat dia memanggil pikirannya. Api yang indah menyala dan membentuk pusaran api yang mengelilinginya di tengah. Gelombang-begelombang menenggelamkannya. Hah! Menghembuskan udara keruh, ki Yue yakin dengan mistiknya dan yakin bahwa Ye Chen pasti akan dipukuli oleh gerakan ini. Dia sangat canggung pada saat pertama kali bertarung dengan seorang murid di tahap kondensasi Ki, kejutan berkilat di matanya. Paksa aku untuk menerapkan mistik ini. Ye Chen, kamu mungkin bangga akan hal itu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, formasi ombaknya dipatahkan olehnya dan air panas membanjiri. Dentang. Pedang roh bergemerincing. Ujung Crimson Cloud Sword menjauh tiga cun dari tenggorokannya, dan menyetrumnya. Kakak bela diri senior, kamu kalah. Ye Chen tersenyum pada Ki Yue. Eh, terkejut, dia menatap Ye Chen yang berdiri di depannya dengan mulut terbuka lebar. Dia dikalahkan oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi kis secara tak terduga dalam tiga gerakan luar biasa. Ye Chen mengumpulkan pedangnya, tersandung dan hampir jatuh. Mistik terakhirnya sangat kuat, dia pasti kalah tanpa api yang sebenarnya. Murid Sufu sedang menyerang. Dia menjentikkan lidahnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dari tiga gerakan. Nak, kamu mengejutkanku. Sufu berjalan perlahan dari tangga, menghela nafas. Saya menang secara kebetulan. Terkekeh, Ye Chen terus menelan cairan roh. Sufu menoleh ke Yue yang diam dan berkata dengan wajah poker, kamu bukan yang terbaik. Beberapa orang mengunggulimu, introspeksi setelah kekalahan hari ini. Yue menutup mulutnya dan mengangguk. Jika Ye Chen mencapai peringkat yang sama dengannya, dia pasti telah dikalahkan. Dia perlu belajar pelajaran hari ini. Bergerak perlahan dan diam-diam menuju aula samping, dia menoleh untuk melihat Ye Chen, seorang murid di tahap kondensasi ki dan alkemis seharusnya tidak memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik. Namun, dia mengejutkannya. Aku terlalu bangga, dia berbisik, perasaan aneh berkecambah di benaknya. Ye Chen tidak memperhatikan itu, menggosok tangannya dan menatap sufu sambil tersenyum, Tetua Sekte, jangan lupakan janjimu. Aku pria yang memegang kata-kataku. Su Fu balas membentak. Dia entah bagaimana dipermalukan karena kekalahan Yue. Tapi dia menepati janjinya. Di malam bulan Purnama, dia menyalakan api bumi dan memasukkan ramuan roh yang disiapkan oleh Ye Chen ke dalamnya. Sebagai seorang alkemis profesional, dia menyempurnakan inti jiwa dengan nyaman dan menjelaskan teori-teori Ye Chen. Selesai. Inti hijau terbang keluar dari kompor dan ditangkap oleh Su Fu. Apakah kamu jelas sekarang? Su Fu memasukkan intinya ke lengan bajunya. Agak sulit dari sebelumnya, tapi tidak apa-apa bagiku. Ye Chen mengangkat dagunya. Latih sendiri. Su Fu menyenandungkan lagu dengan santai dan mondar-mandir ke Aula belakang. 167. Ye Chen menutup matanya setelah Su Fu pergi. Dia berdiri di depan kompor, mengingat deskripsi resep dan ilustrasi Su Fu. Setelah sekian lama, dia membuka matanya perlahan. Api sejati muncul. Saat teriakannya terdengar, dia memasukkan api yang sebenarnya ke dalam kompor, memasukkan semua tumbuhan ke dalamnya dan mengendalikan api dengan hati-hati. Itu adalah konsumsi energi jiwa yang panjang. Berdengung. Berdengung. Saat kompor mempertahankan getarannya, dia gagal terus-menerus. Segera fajar. Dia tetap di depan kompor sampai Yue keluar dari aula samping. Selama penyempurnaan inti satu malam, mata merahnya tetap berada di pipi cekung dan kumis mulai tumbuh di sekitar mulutnya. Dia menatap punggungnya diam-diam dan keras kepala di wajahnya yang tampan. Berdengung. Kompor bergetar lagi dan ramuan roh di dalamnya terbakar menjadi abu. Didorong mundur oleh kekuatan, dia tersandung dan hampir jatuh. Terburu-buru membuat pemborosan. Beristirahatlah, dia berjalan menuruni tangga dan berkata dengan nada tidak berperasaan tapi lembut. Penyempurnaan inti membutuhkan keterampilan yang sempurna. Dia menjentikan lidahnya dan menelan cairan roh. Dikatakan bahwa kamu masih magang. Dia memutar kepalanya dan menatapnya. Dia mengangkat bahu, tidak ada kepala master dari tiga puncak utama yang ingin menjadikanku sebagai murid mereka. Aku tidak punya pilihan lain. Mereka pasti menyesal sekarang. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi mereka menjebakku baru-baru ini. Dia mengusap alisnya. Tidak sulit bagimu untuk memasuki sekolah batin dengan basis kultivasimu. Dia berbisik dan menjentikkan pandangan yang dalam padanya, kamu setidaknya menempati peringkat sepuluh besar di antara murid-murid sekolah luar. Dia meletakkan labu emas ungu kecil dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, kakak bela diri senior, dapatkah Anda memberitahu saya siapa yang menempati peringkat sepuluh besar? Selain aku, ada tiga murid dari Puncak Utama, Yin Siping dari Aula Regulasi, Wang Lin dari Taman Buah Roh, Xiao Jing dari Aula Eksekusi, Lu Suaner dari Pavilion Buku dan Huo Teng dari Tugas. Pavilion. Dengan sabar, dia menyebutkan semua murid peringkat sepuluh besar, termasuk basis kultivasi dan kemampuan bertarung mereka. Kemudian dia menoleh ke Ye Chen, kamu kemungkinan besar akan menang dalam kompetisi sekolah luar jika kamu tidak akan bertemu mereka. Tapi bertemu mereka tidak dapat dihindari jika kamu tidak beruntung. Jadi begitu, dia melompat, meminum cairan roh, dan melanjutkan penyempurnaan inti dengan penuh semangat. Benar-benar aneh, dia bergumam. Dia tidak meninggalkan kompor sepanjang hari. Sufu datang untuk memeriksa status penyempurnaan Yechen dan sedikit kecewa atas kegagalannya. Waktu berlalu dengan lambat. Malam turun sekarang. Di aula dalam, Sufu memberikan kotak batu giok kepada Yue. di dalamnya ada inti yang-yang yang sebenarnya. Ini dapat membantu Anda untuk maju ke tahap yang-yang yang sebenarnya. Guru, terima kasih banyak. Dia bergegas mengambil intinya dengan tawa yang cemerlang. — Apa pendapatmu tentang Ye Chen? — Su mengelus kumisnya, melirik Ye Chen dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Qi Yue. Dia mengejutkanku. — Tidak, maksudku bagaimana menurutmu kepribadiannya? Apakah dia menarik? 168. Qi Yue menyadari bahwa Su ingin menjadikan Ye Chen dan dia pasangan. — Tuan, kata-katamu membuatku malu. Dia menginjak kakinya dan memerah. Ekspresinya lebih aneh dibandingkan dengan ketika Su mengatakan permintaan perjodohannya untuk pertama kali. Sufu menangkap keanehannya dan menemukan jawaban dari wajahnya. Selesai. Raungan datang dari luar aula. Kamu menyempurnakannya. Sufu mondar-mandir keluar dari aula dalam. Terkejut, Qiu Yue mengikutinya. Ye Chen menjatuhkannya ke tanah dengan rambut acak-acakan dan tertawa terbahak-bahak, memegang inti hijau. Itu tidak begitu mulus dan bahkan sedikit bergelombang seperti inti pengisian bahan bakar pertamanya. Bahkan energi vital yang tertinggal di atas terlihat samar-samar, tapi dia berhasil menyempurnakan inti jiwa. Sufu melirik abu ramuan roh di tanah, keheranan berkilauan di matanya. Kamu hanya menggunakan lebih dari lima puluh bagian ramuan roh. Sungguh jenius, kamu sangat hebat. Hahaha. <laughs> <laughs> Ye Chen duduk di tanah dan menyeringai, matanya yang menyala-nyala bertumpu pada inti di tangannya, menyaksikan intinya dengan cermat dan terutama mencium aroma obatnya menyegarkannya. Dia membuka mulut dan menelan intinya. Ia, digunakan untuk memelihara jiwa, meleleh seketika, seolah-olah mata air yang sejuk mengalir di sekujur tubuhnya dan menyapu kepenatannya, serta menambah energi jiwanya. Sangat baik, Ye Chen terkikik dan matanya yang dalam menjadi cerah. Bam! Sebuah suara muncul di tubuhnya, seolah-olah penghalang telah rusak. Dia membuat terobosan, baik Su Fu dan Qi Yue menjerit. Ekstasi yang tak terduga, Ye Chen duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dengan tergesa-gesa. Energi vital yang tebal berpusat padanya dan mengalir ke tubuhnya melalui semua pori-porinya. Saat pusaran air energi spiritual muncul, dia menyerap seteguk energi vital setelah seteguk. Dia hanya membuat terobosan tingkat ke 9 dari tahap kondensasi Qi, tetapi banyak energi vital yang dibutuhkan. Qi Yue terkejut melihat energi spiritual yang deras mengalir ke tubuh Ye Chen. Bidang ramuannya jauh lebih besar daripada pembudidaya biasa. Su Fu membelai janggutnya, dia mampu menantang murid-murid yang lebih unggul darinya mungkin karena volume besar lautan ramuannya. Begitulah, Qi Yue melirik Ye Chen dan bergumam. Setelah tiga jam, energi vital yang kental memudar. Ye Chen membuka matanya perlahan dan penampilannya lebih menarik dari sebelumnya. Berkat kemajuannya, garis meridiannya menjadi lebih kuat dan lautan ramuannya menjadi dua kali lebih lebar, energi vital yang bergulung melonjak seperti gelombang laut. Besar, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dari tinjunya yang terkepal dan tertawa bahagia. Pada tengah malam, selusin sosok masuk ke Aula Mega Istana Haus Darah. Apakah ada berita tentang inti kegelapan setengah kosong dari mata-mata yang ditempatkan di tiga sekte dan semua klan? Otorisasi muncul di Aula Besar. Tidak tidak. Tidak berguna, kalian semua! Teriakan mengguncang seluruh Aula Lanjutkan penyelidikan. Periksa dengan cermat. 169. Ye Chen tidak meninggalkan Aola dalam-dalam sepuluh hari berikutnya. Tidak sampai malam hari ke-11, apakah dia berjalan keluar dari pavilion inti roh dengan cara yang sembrono? Saat keterampilan penyempurnaan intinya meningkat, energi jiwanya juga tumbuh lebih kuat. Pada tengah malam, kerusuhan menyelimuti Sekte Heng Yue. Banyak murid yang duduk di atas batu dengan menyilangkan kaki menyerap esensi antara langit dan bumi di sepanjang jalannya. Berlatih lebih banyak sebelum kompetisi. Kompetisi sekolah luar yang akan datang membuat banyak murid, yang memanfaatkan waktu istirahat mereka di malam hari untuk berlatih. Popularitasnya yang luas bahkan menyebar ke sekolah dalam. Dengan pedang Tian Kue, kedatangannya menarik banyak perhatian. Kamu Ye Chen, seorang murid berjubah putih berdiri di jalannya. Tahap yang sejati, alisnya berkerut, Ye Chen merasakan basis kultivasi muridnya, tahap yang yang sebenarnya. Dia menatap murid itu dan menemukan beberapa kesamaan antara dia dan Ki Hao. Tak ayal, keduanya berasal dari klan yang sama. Kakak bela diri senior, ada apa? Ye Chen bertanya dengan datar. Murid berbaju putih menjawab dengan nada mengejek, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ki yang dari sekolah dalam dan juga sepupu Ki Hao dari puncak renyang. Kakak senior Ki datang untuk mencari masalah denganku. Ki yang mencibir dan beringsut ke arah Ye Chen, kamu sebaiknya tinggal di sekte Heng Yue selamanya. Jika tidak, klan Ki akan memberimu pelajaran. Kamu akan membayar harga karena membuat kami kesal. Kau membuatku takut, Ye Chen melirik Ki Yang. Ya, saya bersedia, Ki Yang mencibir. Aku sedang menunggumu. Kamu akan mati dengan menyedihkan karena membuat marah klan kami. Tersenyum dingin, Ki Hao berputar dan bergegas menuju puncak renyang dengan mengibaskan lengan bajunya. Siapa yang akan mati? Belum diputuskan, Ye Chen mencibir dan menuju ke bawah gunung. Sebelum dia masuk, aroma daging yang kental dan teriakan sionger menyebar dari taman roh kecil, tolong dirimu. Aku berusaha keras dalam berburu. Sambil menyeringai, Ye Chen membuka pintu dan melihat Sionger sedang makan dengan mangkuk besi besar di tangannya. Di sampingnya, istrinya, Zhang Fengyan, Hua dan Elang kecil sedang makan daging rebus dengan panci besi besar di tengahnya. Wah, mata Sionger berbinar saat melihat Ye Chen. Mengapa kamu kembali? Aku merindukanmu. Ye Chen menggulung lengan bajunya, mengambil sumpit yang dipersembahkan oleh Hua dan mengambil sepotong daging dari panci. haha hahaha. Sionger meletakkan mangkuknya dan mendekati Ye Chen, menggosok tangannya, Nak, apakah kamu membawakanku hadiah? Ye Chen sangat ingin menendang Sionger pergi sambil mengarahkan pandangannya pada ekspresi seperti penggerutu uang Sionger, mengeluarkan inti pengisian bahan bakar dari dadanya dan memberikannya kepada Sionger, ini untukmu. Sionger terkikik dan mengulurkan tangannya yang gemuk, di mana istriku? Semua orang punya. Ye Chen balas membentak dan mengeluarkan empat inti lagi. Bahkan elang kecil pun memilikinya. Mereka duduk-duduk dalam suasana hangat seperti keluarga, aroma daging memenuhi taman roh kecil itu. Setelah makan malam, Tang Ruk Xuan mengumpulkan dan membersihkan peralatan makan, dan Huwa menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu. Ye Chen dan Siong er duduk bersama dan mengobrol. Pernahkah kamu mendengar bahwa pemenang kompetisi sekolah luar diizinkan masuk ke sekolah dalam setelah melewati satu ujian lagi? Siong er menggosok giginya. Tes! Tes apa? Ye Chen tercengang. 170. Ada hutan belantara antara sekolah dalam dan luar. Penantang bisa masuk ke sekolah dalam hanya setelah melewatinya. Pamanku memberitahuku jebakan, binatang iblis dan boneka akan ditempatkan di sana. Dikatakan bahwa sekolah dalam akan mengirim 30 murid di sana dan yang terlemah dari mereka bahkan mencapai puncak tahap inti manusia. Penantang yang menembus garis pertahanan mereka akan menjadi pemenang terakhir. Sial, serius, Chen mengutuk, sekolah dalam merancang tes ini dengan sengaja. Para penantang dari sekolah luar bisa kehilangan nyawa mereka. Paman saya bilang ujiannya adalah untuk memeriksa koordinasi para murid. Kinerja masing-masing adalah faktor kunci untuk hasil akhir. Aku punya firasat, Ye Chen menggosok alisnya. Ujian masuk sekolah dalam sekte Heng Yue jauh lebih sulit daripada ujian masuk sekte Zeng Yang. Penantang yang mengalahkan ribuan murid sekolah luar memiliki kesempatan untuk mengakses hutan belantara. Tapi ujian di sana lebih rumit dari kompetisi sekolah luar. Pada tengah malam, sionger dan istrinya meninggalkan taman roh kecil itu. Setelah Hua dan Zhang Feng yang tidur, Ye Chen mengeluarkan satu barang dari tas penyimpanannya. Itu adalah mutiara roh, di dalamnya menyegel inti kegelapan yang setengah kosong. Dia mengagumi inti dari perspektif seorang alkemis, terutama lima pola yang tidak lengkap. Dia masih memiliki jalan panjang untuk dapat menyempurnakan inti lima pola. Satu inti kegelapan kosong dapat membangun seorang master di tahap kegelapan kosong. Bisakah setengah inti membantu kemajuan kultivator di tingkat menengah dari tahap kegelapan kosong? Pemenang inti pasti cemas sekarang. Jika menemukan separuh lainnya ada di tanganku, aku akan mati total. Dia menghela nafas dan membelai dagunya, memikirkan di mana dia bisa menyembunyikan setengah inti. Jika intinya ditemukan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Di mana aku bisa menyembunyikannya? Dia melihat sekeliling. Akhirnya, dia mengistirahatkan matanya pada dinding di sekelilingnya. Tiga di antaranya terbuat dari marmer dan satu bersandar di dinding batu. Aku menyembunyikannya di sini. Dia melangkah ke dinding batu, membuat lubang kecil di atasnya, memasukkan inti yang tersegel ke dalam lubang, dan memblokirnya dengan kerikil. Setelah itu, dia duduk di taman roh kecil dalam posisi teratai. Saat dia mendapatkan kembali kedamaian batinnya dan memanggil pikirannya, api yang sebenarnya melompat keluar dan berubah menjadi kompor di bawah kendalinya. Jamu roh dimasukkan ke dalamnya. Kali ini, dia tidak memurnikan inti roh tetapi cairan roh giok. Kompetisi sekolah luar dan ujian di alam liar khususnya harus berat. Tidak mungkin baginya untuk mengambil inti pengisian bahan bakar setelah konsumsi energi yang besar. Meskipun keefektifan obatnya lebih lemah daripada inti pengisian bahan bakar, cairan roh giok memungkinkannya untuk memberi energi ketika dia kekurangan energi vital. Dia menjadi lebih mahir dalam penyempurnaan cairan roh diok setelah beberapa hari berlatih penyempurnaan inti. Di malam yang tenang ini, aroma obat yang kental memenuhi taman. Saat matahari terbit, dia mengumpulkan api sejati dan menuangkan semua cairan roh diok ke dalam labu emas ungu kecilnya. Itu bisa bertahan untuk waktu yang lama. Senang, dia mengguncang labu dan tertawa.